prosesnya adalah si user yang harus men proses refreshnya gitu ya. Dan ini sebenarnya hal yang tidak salah juga untuk beberapa website, karena secara developer experience, ini kan sederhana ya. Jadi nggak perlu ada macam-macam, nggak perlu ada state management gitu ya. Kalau sekarang banyak ya macam-macam ya, ini itu gitu. Kalau user klik, generate halaman baru, udah, simpel gitu. Tapi seiring berkembangnya web juga, Teknologi dan lain-lain, ya mau nggak mau, suka tidak suka, kita butuh yang namanya single page application untuk beberapa apa beberapa aplikasi, misalkan email kayak Gmail misalkan, kalau kita harus refresh gitu untuk dapat email baru kan, jadi kurang menarik kan, itu chat juga kalau harus refresh gitu kan, lucu ya, jadi muncullah ini library library atau framework JavaScript. Nah, tapi bedanya adalah kita tidak lagi mengirimkan data dalam bentuk HTML, CSS, tapi dikirimkan datanya aja biasanya JSON atau XML atau format yang lain, gitu. Dan istilahnya berganti dari request menjadi ajax request. Jadi requestnya itu di belakang layar, nggak ketahuan. Kita melihat halaman yang sama, ternyata dia request mungkin pakai set timeout, gitu ya, dan lain-lain. Nah, ketika datanya didapat fungsi dari framework framework ini ya seperti react Vue, smell dan lain-lain ini adalah untuk menjahit datanya untuk ditampilkan ke browser gitu jadi ada proses yang cukup berat di sisi klien